Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silakan status di channel ini. Dan jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada yang anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan karya, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang libra di bulan Mei tahun 2021. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang libra di bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang libra di bulan Mei tahun 2021.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 Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan. kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Tugas kesehatan seorang libra adalah five of swords ataupun lima pedang. Secara umumnya five of swords itu diartikan mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu melihat peluang dan mampu memanfaatkan tendang orang lain di saat semuanya sedang terganggu. Dan di sini menggambarkan Kesehatan seorang libra di bulan Mei tahun 2021 mengalami sedikit penurunan, yang dimana di sini seorang libra pandai melihat situasi, pandai melihat kondisi dan pandai melihat peluang untuk mengharapkan bantuan orang lain, yang dimana untuk mengerjakan pekerjaan sehari harinya, dan di sini seorang libra akan mendapat keuntungan, yang dimana bisa beristirahat untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi, dan untuk sebuah energinya adalah naik of Cup Secara umumnya kenaik okap itu diaplikasikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang libra akan menurun di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang libra akan mampu melihat situasi dan kondisi dan memanfaatkan tenaga orang lain yang dimana di sini seorang libra akan mampu beristirahat dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus yang dimana di sini seorang pasangan Orang-orang terdekat akan selalu membantu seorang Libra untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Lovers Secara umumnya The Lovers itu diberikan percintaan, kecintaan, sesuatu yang berjalan dengan baik Dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di sini menggambarkan Efek kecintaan seorang liba di dalam menjaga kesehatan akan terwujud di bulan Mei tahun 2021 dengan dukungan oleh pasangan orang sekitar yang dimana di sini memanfaatkan tenaga pasangan dan orang sekitar untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah Eiko Pentacle ataupun 8 koin Secara umumnya Eiko Pentacle itu diartikan mulai menghargai hidup karena hidup adalah proses. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra di bulan Mei tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini disarankan kepada seorang Libra mulailah menghargai hidup, mulailah menghargai keuangan, mulailah menata meniti kembali pengeluaran pendapatan serta mengkontrol pengeluaran pendapatan di bulan Mei tahun 2021, karena di sini juga disarankan kepada seorang Libra mulailah menekuni kegiatan sehari-hari pekerjaan sehari-hari agar seorang Libra mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan yang lebih meningkat di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah kenaik open tackle secara umumnya naik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih usianya di bawah 30 tahun dan di disini menggambarkan keuangan seorang LIBRA tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Mei tahun 2021 namun disarankan kepada seorang LIBRA mulai lama kontrol melihat pengeluaran pendapatan yang dimana sini seorang pasangan akan selalu mendukung seorang LIBRA di dalam kategori keuangan dan disini disarankan kepada seorang LIBRA baiknya fokus di dalam bekerja yang dimana akan berdampak positif kepada keuangan dan jika kartu logos kita gabungkan dengan keuangan seorang LIBRA disini menggambarkan Semuanya akan berjalan baik jika seorang libra mampu mengkontrol pengeluaran pendapatan serta menata meniti kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini didukungkan oleh pasangan orang-orang terdekat dan di sini disarankan kepada seorang libra agar lebih fokus di dalam bekerja yang dimana hasilnya akan maksimal kepada keuangan seorang libra di bulan Mei tahun 2021. dan untuk kartu pekerjaannya adalah trade one ataupun tiga tongkat. Secara umumnya, perlakuan itu diartikan belajar melepaskan karena kita tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan sekaligus. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar yang berdampak positif kepada karir, kehidupan, serta keuangan. Dan di sini menggambarkan, untuk pekerjaan seorang Libra di bulan Mei tahun 2021 tidak akan mengalami peningkatan, namun di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini hasilnya akan maksimal, hasilnya akan bisa mendongkrak keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. dan di sini disarankan kepada seorang leba baiknya melakukan pekerjaan satu persatu yang dimana hasilnya akan terdampak positif ketimbang melakukan sekaligus pekerjaan yang dimana tidak akan mendapatkan hasil apa apa. dan di sini juga disarankan kepada seorang leba baiknya fokus di dalam karir dan pekerjaan yang akan mendongkrak kehidupan serta keuangannya untuk support energinya adalah. King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari dirinya sendiri. Dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang lebar tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Mei tahun 2021. Namun di sini tidak tertutup kemungkinan seorang lebar akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar, yang dimana hasilnya akan maksimal kepada keuangan kehidupan yang dimana pekerjaan tersebut didapatkan dari seseorang yang disimbolkan dengan King of Cup dan di sini disarankan kepada seorang liver baiknya fokus menjalani pekerjaan yang dimana hasilnya akan maksimal kepada kehidupan dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang liver di sini menggambarkan sesuatunya ataupun semuanya akan berjalan baik apabila di sini ketelponan dan diterapkan oleh seorang liver dalam kerja dan pekerjaan yang dimana di sini akan membuahkan hasil yang didukung penuh oleh Seseorang yang memberikan pekerjaan kepada seorang Libra yang dapat akan positif kepada kehidupan dan dampaknya akan maksimal kepada keuangan dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Five of cup ataupun 5 piala. Secara umumnya Five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat menata ke depan dan melihat harapan peluang yang masih ada. Dan disini digambarkan untuk hubungan asmara seorang liberal di bulan Mei tahun 2021. Hubungan asmaranya tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di disini seorang liberal sedang berjuang melepaskan masa lalu, hufon dari masa lalu, serta melihat satu titik peluang yang dimana sini akan mendapatkan kebahagiaan, keharmonisan hubungan asmara bersama seorang pasangan di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan menjual melepas masa lalu, move on dari masa lalu yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Libra. Dan di sini seorang Libra mampu melihat satu peluang untuk mendapatkan keharmonisan. Kebahagiaan hubungan asmara yang dimana di sini selalu didampingi oleh pasangan dan didukung oleh pasangan Libra sendiri dan jika kartu The Lovers kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan efek kecintaan dan semuanya akan berjalan baik apabila seorang Libra mampu mukul dan melepaskan masa lalu serta melihat peluang yang masih ada dan mendapatkan peluang kebahagiaan bersama seorang pasangan di bulan Mei tahun 2021. Yang didukung penuh oleh pasangan Libra sendiri serta orang-orang terdekat Libra sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Libra di bulan Mei tahun 2021 itu ada di angka 5, 58, 83, 35, dan 56. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Libra di bulan Mei tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan...